Mengucapkan segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala Atas rahmatnya Atas nikmatnya Karena nikmat itu kan bukan hanya nikmat kita makan Itu bukan Nikmat sehat juga nih Nikmat Merasa baik juga nih Nikmat Rasa itu nikmat ya, kan Makanya saya bilang Ya, nikmat cinta itu nikmat apa enggak? Ah, nikmat segala yang enak kita rasakan itu nikmat, kalau Ya, ya, itu nikmat ya? Ya, ya, itu semuanya nikmat kan? Apa yang gak nikmat? Ya, sedih itu musibah. kayak makanya nikmat musibah itu gak tipis. ya Perasaannya, rasanya kan? sebenarnya kemarin kepada rasa sama kayak kemarin itu saya bilang kan <kuh> kalau lapar itu kenapa kita lapar karena <kuh> <Hah>? kenapa <kuh> saya bilang rasa. kemarin juga aku kan itu saja abah kemarin saya mengucapkan <kuh> <Hah? Kenapanya? kuh> karena kenapa nya karena tidak dikasih rasa kenyang ayo jawab ya, kalau ada rasa kenyang lapar nggak enggak nah, makanya makanya rasa lapar itu datang karena kita gak dikasih makan kenyang makanya kita berterima kasih atas nikmat apa nikmat sehat dan juga kesempatannya nikmat sehat kesempatan ini mahal nggak bisa kita beli di bukan jangan SB elektronik orang orang elektronik ya jual-jualnya barang elektronik ya yang biasa aja kan. jadi kalau itu kalau apa namanya Himat itu kan kita nggak syukuri Nah, makanya kita nggak syukuri. Feedbacknya kita. Ya, ya. kita juga, kalau kita nggak syukuri, ya harus apa? Kalau nggak ada kan, tapi sebenarnya kita sebenarnya syukur dan syukur itu kebanyakan kita nanti. Barasannya ya. makanya, mari kita bersyukur dengan sama-sama mengucap. -sama Alhamdulillah, nyuruh alamin ya, bersyukur. Syukur itu tidak hanya dengan ucap, tetapi di melalui juga ya. Bagaimana contohnya buatkan? <tuh> ya sujud syukur pak? benar syukur. <tuh> Tapi maksudnya apa juga? Itu kan masih masih dalam ungkapan. Kan? Apa? Memalukan yang baik-baik. Itu juga wujud syukur namanya wujud syukur itu melakukan kebaikan Seperti pergi mengaji Karena kita syukur ini Kalau kita pergi ngerumpi Itu tidak ada namanya Kenapa ada ngerumpi selama Karena ada syaitan di sana saya yang, yang menyuruh, ayo terus terusin terusin katanya. Yo kenapa kenapa dia seru? Setan yang seru, terusin terusin katanya. Hingga iman rasanya. Padahal itu tidak baik. Segala yang tidak baik itu, membuat kita tidak tenang Misalnya kita bicarain teman kita, tapi enggak benar. Ah, nanti dia tahu. Gimana perasaan kita? Jangan-jangan nanti saya ditaburkan ya, Jangan-jangan saya di nanti, kan? Hmm. Kan? Nah, kita nak tenang. Itu efek daripada perbuatan yang hmm. Sudah kan? Kalau baik Sama kita mencuri. Kalau <coughs> mencuri itu ya, tidak tenang hidupnya. Itu Saya dulu, mau Jangan-jangan dia kebijakan, semua kebijakan Nah Ya, apa apa? Salah membuangkan ya, tidak apa? Tidak baik Makanya kita bersyukur, kita hari ini Diberikan nikmat nikmat apa? nikmat sehat, nikmat kesempatan Datang kita di sini Belajar, melakukan tebak Kebaikan Kalau kita melakukan kebaikan, hati kita ke? Enam itu Itu apa? Itulah nikmat Hah? Itu itu salah satu cara mensyukuri. nikmat. Itu melakukan yang baik-baik. Itu Cara mensyukuri nikmat. Jadi, jadi bukan hanya sekedar bilang alhamdulillah, alhamdulillah, tapi tidur tidur aja kerjaannya tiap hari. Itu belum belum dinamakan bersyukur itu. Orang yang bersyukur itu selalu melakukan buat oh, nah, Itu namanya bersyukur. Makanya, bersyukur itu bukan mereka, kata tapi dengan perlu nah, itu. Namanya Syukur. Syukur ya ya terus kedua kalinya sub, kita sub, sub, sub, sub, sub, sub, sub, sub, sub, sub, kita kan ya. oh, kan? <tuk> nah, berapa Sudah kan? nah, lupa ya? Nah, karena jadi ada kalender, artinya, baru, ini karena ya? kan? nah, nah. punya kalender di iya, yeah, jadi apa uh, mm. baik, uh, apa namanya jadi yang penting kan Alhamdulillah ini kan nah, apa ditemani, Sarawak, itu cepat, Allah, bersat, cepat. karena Alhamdulillah ini salah satu contoh kita dalam ber berakhlak Ber Ber bahkan uh. contoh utama kan contoh utama kan ya, kalau ditanya ya. uh, banyak sahabat yang ditanya gimana sih abah Rasulullah nah ada yang bisa jawab ya ada nah yang bisa jawab Sampai ngomong ini pun nah, kan tanya tanya Pada siapa ya, Ali dia kan Ya Rasulullah kan Gulangnya ilmu dan Ali adalah Apa katanya Ali adalah Bintunya kan Wadi oh, ubah-bubah katanya kan Ditanyainlah kepada Ali Bagaimana Bagaimana Ahmadnya Rasulullah Beliau mengatakan sulit untuk menjelaskan Karena Ahmad Rasulullah itu buas Dan Ahmad Rasulullah itu adalah Al-Quran Al Nah, ada orang yang paling berakhlak, dia cukup kagumi, yang paling tinggi akhlaknya, Rasulullah. Bahkan, ada butuh orang Amerika yang, yang penting Islam, itu mengatakan orang yang paling berpengaruh di dunia, yang bernama Muhammad, yang paling berpengaruh pak selanjutnya kayaknya Yesus, Yesus itu kan islam terus banyak orang yang berpengaruh di bergabungnya ada, ada bukunya orang-orang berpengaruh dan itu orang yang, yang menurut itu orang yang membenci Islam orang yang Amerika. Ah jadi Rasulullah itu Rasulullah itu Rasulullah itu bukan hanya di bukan hanya di apa uh, di senangi oleh pengikutnya tapi disegani, disegani oleh musuhnya ya maka ya. rasulullah Tidak nggak nggak orang-orang dia ada bahkan orang yang setiap hari melempari rasulullah dengan kotoran unta itu pernah dengar kan orang yang budi yang yang Apa namanya Melempari Rasulullah dengan kotoran unta itu Tiba-tiba dia sakit Tahu Rasulullah tidak Tidak membalasnya dengan Melempari balik Tapi menjemuknya Ketika dia sakit Nah itu kan Itulah hakikatnya harusnya yang kita lakukan Ketika orang lain berbuat jelek Kepada kita Kita mampu berbuat baik kepada dia, nah itu, itu kita, nah itu kalau belum mampu berarti belum bagus akal kita. Kalau kalau orang baik kita balas dengan kebaikan itu masih masih hal biasa. Tapi ketika orang berbuat jelek kepada kita lalu kita balas dengan kebaikan itu bisa nanti kita baik kepada dia yang udah yang udah mejerakin kita, nah itu kan sulit, sulit itu apalagi masuk hati kan, benar nggak? Iya saya nggak, ya. saya saya nggak pengalaman ya, tanya aja ya, nah. belum pengalaman. Nah. apalagi nah. udah buat kita nih hati, nah. ayo. Nah, kita. lebih nah. lebih nah. lebih nah. lebih besar, lebih besar. Nah. Uh, prediksi kita kita akan membalasnya dengan buat jelek lagi Kan kita lebih lagi. Bahkan lebih jelek kan Dia mungkin Dia mungkin Melupat kita satu kali Kita ambilin dia batu kan Banyak nah Gitu kan Jarang kita akan mau Bahkan nggak enggak akan terlintas Pada kita Niat kita Saya akan kasih dia Apa saya kasih akan kasih dia hadiah enggak? ada itu. Saya rasa enggak ada ya. Kalau ada yang berbuat jelek kepada kita terus kita bilang nanti karena dia karena dia sudah buat jelek kepada saya saya akan kasih kasih dia hadiah. Enggak mungkin. Saya rasa enggak mungkin ya. Hadiah batu. Ya, ya. Bukannya hadiah batu kan? kita lempar kan. Kalau kita kasih orang sama mungkin, ya, kan? mungkin. mungkin, kan? mungkin. nggak mungkin, ya. Paling kita akan lempari balik kan. Orang orang melempar kita satu kali, kita lempar dua kali kan. Itu dosa itu sebenarnya. Lebihnya itu dosa, ya. Jadi kalau dalam Islam itu boleh memang kita balas sama, ya misalnya teman kita nyubit kita Alah. satu kali kita cubit dia satu kali tapi harus sama sama rasanya harus sama rasanya harus sama, rasanya. Harus sama kerasnya juga kalau lebih lebihnya itu berdosa nah, itu ya itu usah. nah apalagi <tuh> di lempar orang orang yang pada kita sekali kita buluh dia, nah itu besar lagi dosanya kan lebih berlipat-lipat lagi kan. Nah, itu. Ada ada apa -apa. Makanya sulit sulit yang namanya kita berbuat baik kepada orang yang pernah hmm. berbuat jahat kepada kita itu sulit. Coba aja. Ya, coba. Hah? Coba. Hah? Nah, karena anak rasulullah itu seperti itu yang membuat orang banyak tertarik oleh Islam <Susuk> <Susuk> Bayangkan orang yang melempar dia Dengan kotoran umutah setiap hari Di saat dia sakit Dicari dan ditimu Nah kalau kita kan Kebalikannya kan Eh Apalagi dia meninggalkan kan. Bahkan dirayakan mungkin kematiannya kan. Alhamdulillah metepoyong. Ya baik kita Taman lanjutkan ya. Kita, kita, kita udah bacaannya, kan? oh, ya, baik. Uh, bab sekarang ini bab 15 ya. Lalu, bab 15. Mau bab 15. Waladi maha abihi, ya. kita lanjutkan amal kita dengan ya. 15. Jadi disini, disini contohnya memang laki-laki ya Karena ini ahlaknya yang ahlak Lirbanin ya Nanti kalau mau contoh yang perempuan Cari yang Lirbanat Iya yang perempuan ya Ada yang Lirbanat ya Kalau mau contohnya yang perempuan itu Lirbanat Jangan Lirbanin Kalau Lirbanin kayak ini laki-laki gak Ah Bapak bisa Bapak karena dua versinya, ya, ada yang lebih Ada yang lebih diubah. yang lebih ini untuk laki-laki. laki-laki, kalau lempar dari laki-laki, kalau diubahin, itu nanti kalau lempar itu laki-laki, kalau lempar dari laki-laki, kalau laki-laki, kalau lempar laki-laki, kalau lempar laki-laki, kalau Lati. ya ayo ya kan, tapi, itu relatif, kan? tapi itu relatif ya menurut pasar masing-masing atau orang -orang belum tentu yang orang yang anda suka itu belum tentu belum tentu orang lain suka jangan dipaksakan ya Pesti. ya ingat yang anda sukai belum, <laughs> belum, belum <laughs> orang suka, suka jangan dipaksakan kamu harus suka gak boleh <laughs> si Farhan suka kucing jangan dipaksakan si Rino juga harus suka kucing boleh seperti itu oh, boleh. ya nggak boleh nggak bisa jangan kayak Hitler itu kalau dia bilang iya, harus semua mengatakan iya kalau mengatakan tidak dibunuh Nah itu ya Ya berarti ya jangan paksakan juga kesukaannya kepada orang lain Iya, ayo lanjut ya Ya bab kelima ini membahas tentang adab kita kepada adab seorang anak kepada tadi, kepada apa? apa? Ya di sini waladi kalau waladi anak perempuan anak, anak laki-laki laki-laki ya anak laki-laki. Keti ya anak laki-laki pertama ya bab pertama ya Ya, pembahasan pertama ya di bab 15. Ayuhal waladul mahbub Apa mahbub? <tifkan bekerja> Wahai anak Yang lombok cinta cinta <tifkan bekerja> mahbub itu yang dicintai ya mahbub mahbub ada kalau Habibie kasih adanya kalau mahbub tercinta tercinta atau yang cintai? dicintai ya ya dicintai jadi di sini mak pengarang mengatakan ayuhal waladu mak Mashbuq, wahai anakku yang wahai anak yang dicintai atau tercinta, ya. ya. Terkirin. Terkirin, terkirin, terkirin. Ah terus? Ya Allah apa ada, pak. ya. Itu asal Ada berada ya. Tataan Berada berarti mana? Berada di mana? kepada kepada mana? Ayah di ayah mana? Tataat dahulu ma'ak umiqa. Kamu sebagai, sebagai mana? Tataat dahulu ma'ak umiqa. Sepakai mana engkau beradab kepada ibu? Ibu. Itu ya. Ibu. Wa anta awa anta jasila. Wa anta tasila. Apa wa anta tasila? Hah? Wa anta tasila dengan mengerjakan. Apa? Segala perintah perintahnya dibunyakan.nya Bu itu ke mana? Ayo, Bu kembali Kak itu to Abi Bapak. Jadi enggak usah awal Jangan Memperpanjang kalimat Jadi langsung saja bilang Awal Ya Ya Nanti Kembali Ibu itu kembali ke Pak Pak Bap Bapak Ya uh, Dengan mengerjakan kepada Segala uh, Apa yang di print Di print Apa yang di print Apa yang suruh Lalu <tuh> Nah, suruh. Beri, suruh, Selama itu baik ya. Ini maksudnya kerjakan segala perintahnya. Jadi kalau dia merintah, silakan dikerjakan sama dia baik ya, kalau disuruh bunuh diri nggak boleh sih kita ikut, ya, jadi kalau disuruh, ayo gantung dirimu di sana nggak boleh sih ikut itu, tapi nggak ada yang nggak mungkin bapak, bapak bilang gitu kan, nggak ada, bu. nggak ada kalau kalau dia suruh bunuh diri, nggak mungkin dia ya, kasih kamu makan kan? jangan nah, sih dikasih makan kita dibunuh tidak tidak usah jadi kasih makan kan nggak nggak ada yang mungkin kan? itu kan bisa bisa ya perumpamaan kalau selama dia baik perintahnya silakan kerjakan terus watas maat watas maat ah salah ya apa berarti watas maat Mendengar, nah, mendengar, mengasohi Nasih. nasihat, nasihat. nasihat. Dierna hub, layak, murka, tidak, tidak dikarenakan dia tidak akan memerintah in lah yep. yang yep. kecuali yang yep. tidak yep. bermampaan bagi <laughs> Bagi <laughs> <laughs> yeah. oh. nggak mungkin oh. ayah itu <coughs> melihat atau memerintahkan kita itu kecuali kalau tidak hey, yo, kan? yo. udah Sudah. Nanti, jadi simbol. nanti turis dia bukra das siang tidak bisa supaya apa supaya nanti kalau ada orang sini misalnya orang tua pernah kita dengar bukra bisa kita tahan supaya kan supaya kita tidak dipuluk-puluk kan tahu dipul, per, per, per. Nah, kalau mau tidak ditipu oleh bangsa, kuasai bahasa bahasanya. Itu ya. Itu ya. Itu katanya. Terus, lanjut. Sampai bisa bishaiyin yang fa'uka, ya. Yeah. Yang fa'uka itu bermanfaat. Bernafkah. Ya, tidak mungkin bapak itu memerintahkan atau menasehati itu kecuali tidak bermanfaat bagi kecuali dia tidak ada gunanya bagi kita pasti ada gunanya makanya kita diperintah itu ya makanya jangan suka yang lagi-lagi harus jangan lupa ya yang lagi-lagi baik jangan lupa yang laki-laki makanya ya, yang laki. suka membantah yang laki-laki ini sering so, bali membaca ya tadi, ya. Ya. Oh. Ya, ya semuanya ya ya membaca kalau disuruh masih dalam keadaan yang baik dia baik awal suruh nongmarung ya. jelas kita tolak dia kan tapi nggak mungkin kan malam sejahat sejahat orang tua tidak mungkin anaknya disuruh membaca juga. dia pengen anaknya itu lebih baik lagi kan? dia ya itu ya <tuh> terus ilah disain yang pat kebcali ma permampaan terus walayan maka dan tidak mudit yang maka asal katanya nak Nah juga A larangan. Berarti maka tidak mungkin ia melarang. Inilah ansyikin yang berluka kecuali itu akan membahayakan bagi bagimu. Berarti mungkin seorang bapak itu melarang kita kecuali kita Kecuali itu dapat membahayakan bagi bagi siapa? Bagi kita tu. Jadi ni Jadul Muka ini bagi kita ya. Walaupun di sini waladi contohnya ya anak laki laki. Bukan berarti yang perempuan tidak masuk di sini ya. Karena kitabnya kita pakai yang dibalik. Kita pakai lebih banyak, pasti dia masuk pasti perempuan disebut, ya. tapi kita pakai kayak gini aja, asal perempuan itu adalah laki-laki, ya. ya, nanti kan maksud mak saya, Itu asal perempuan itu, kalau kita sebut laki-laki sudah masuk perempuan, yuk, yeah. kan itu kan, nggak, maksudnya, <suposokan> <suposokan> ya kan itu, banyak ungkapan <tuk> yang memang bahasanya laki-laki tapi dia masuk juga perempuan di sana. Di dalam bandara ya, Kenapa As asal perempuan itu Jaki-jaki Jika di awal dari mana Dari Nadi Adam Di 10, sebelah kiri kan Dia ya, terbalikkan kepada itu saja Ya Ya Oh ya Yang dan laki-laki adalah pemimpin. pemimpin pemimpin ya pemimpin kalau juga bisa <tuh> tapi pemimpin negara bisa dia ya. sekarang ada namanya kesetaraan jen jender jender ya <tuh> nanti jen, <berni. tuh> tapi nanti ya itu bukan masa kita sih ya. terus waan ya terubah waan ya terubah ada iman rido maka wajib juga kan dan sesungguhnya wajib atasmu memiliki rido, krido, kridoanya, kridoannya siapa, bapak. kalau bapak tidak tidak rido, yang akan terangkat. Jadi maksudnya, ya. kalau bapak kita gak setuju dengan perbuatan itu, maksudnya perbuatan itu kan banyak perbuatan. Kalau yang lain masalah, tapi ini yang, yang jelek. Jangan dilakukan. Misalnya kita main game selama 16 jam, apa oh, bapak kita akan suka dengan itu. dengan itu? Jangan kita lakukan. Ini 16 jam dia main game, bapaknya Jangan dilakukan mungkin mungkin kita main cuma di manjang gitu kan atau ledah atau lima menit ya sama Hah lima jam itu kan nanti sejam sejam siang kan kemata sejam malam itu oh, dibagi-bagi itu sejam sikap 5 jam sekali kursinya ketahannya kan? oh, iya. sih rusak kalau nah, ya. Ya kalau kita main kalau orang main Kalau orang main di di, di apa namanya di YouTube itu kan dia dibayar. Kalau kalian main apa bisa pulsa doang. ngabisin kuota kan. Nah, <tuh> <tuh> kecuali kalian tuh, konten buat konten, tuh, ayo, tuh, ayo, ayo, ayo, terus. Terus kita lanjutkan alatnya ya. Tuha Filko. Bion Tuha Filko Bian tuha Allah menjaga alam bumi kita dua malam di Bangala bisa Ma... demikian kita juga harus menjaga <tuh> menjaga, apa? menjaga kutubika buku, buku kita kita, buku kita kita. buku kita gitu. Tahu pada bisa? Bacaan, ya. Nah itu kita harus jaga, jaga. Jangan kerapiannya Jangan sampai kotor itu kan? Ah, ini Bajunya dipakai menaik, kan naik ah, Itu kan? Dipakai Jadi geser kan? Itu marah lah bapaknya Udah capek dibelikan Baju gitu. Harga lima puluh dipakai, jadi geser Terus. Ya ada, kan kita Kita sebut yang bawah-bawah hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, kalau yang baju sekarang ada yang baju lima kan yang kaos kan Baju kaos baju kaos ada yang polos. Sekarang saya rasa baju ada yang mungkin lima kan ada. Ada baju polosan ya? Ada baju paling kaus 50 50000 Yang itu baju. Tiga say, <tuk> ya. oh, oh, ada, ada yang 35 paling di, mana, ada di serba 35. Oh, Tas yang 35. Di Cepat tiga. Nah, karena karena harga tergantung kalau dia mahal mungkin ada dia harga, yang ada baju, bisa Kalau baju harga 1 itu mungkin ada masih. Ada ya. mas Bajunya anak-anaknya kita mau ayam Nah, nah kan maksudnya Jadi mahal-mahal baju Dia pake keset Dia kan Dia sudah ngolong-ngolong kan kecuali nah, yang bolong-bolong, kalau tak bisa dijahit ya, Bola, kan? ya kan? Oh. kalau kecilan ya nah kan? kalau udah bolong, Aduh. jangan Bukunya ditaruh di kompor. Aduh. Besok pas mau sekolah, dicari di mana buku saya. Di sini udah di rumah Wala, ya, lewat-lewatnya, lewatkan yang, yang, yang, Orang ditaruh di rumah temannya. Nah itu ya, ditaruh di tempat yang bagus itu kan salah satu cara menjaga kan. Dirapikan bajunya dirapikan itu salah satu cara menjaga. Makanya di sini disuruh kita menjaga kita kita dan kita. Nah menjaga mbak. Ya. Terus. Wa Adawatika dan se um, dan semua peralatan pralatan. peralatan Tahu peralatan. Peralatan. peralatan? Ya, peralatan Mungkin alat ya, sekolah seperti pulpen kan. Peralatan. Askan. Ya, apa juga, pc, hp, tinju, senjata, celana, hp kan kan ya. nah, ini sudah pakai ya, sendok, apa nah, sendok apapun peralatan kita kan, sendok sendok kita taruh dengan, dengan air, kita taruh pada, empatnya Tempatnya dirapikan, buangkan tempat itu, kan? Itu namanya merapikan. Jangan-jangan ya. taruh sembarangan, ya. Di tempatnya, PG nya ditaruh, nya di ruangan TV, ya. Dia cari, dia cari di kamarnya, TV-nya ditaruh di taman sholat. <laughs> Jangan itu. itu. Goro, nanti ada sholat akan nonton TV. <laughs> ya taruhlah Kalau dipin, tv dipin, dipin, taruh dipin. pada TV. TV ya, ini <laughs> eh, gitu. <Iti> <laughs> <laughs> <Selamat. laughs> ini. Ini. Nanti ditaruh peginya di ruangan TV Dicari di kamarnya mana saya Semua dibongkar Dia gak ketemu lah Karena taruhnya di mana Carinya di mana kan Makanya taruh Taruh, taruh, taruh di mana tempatnya Peruatkan ya Misalnya kita biasa taruh di sini Taruh di sana Jangan kita taruh di tempat lain lagi Nanti kita susah di Ya Ya Terus Watura, <tuh> nah, dan merapikan barang, barang-barangmu ya, ya rapikanlah barang-barangnya, <tuh> ya <Yang tuh> dirapikan ya, <tuh> Mas, <tuh> Mas, <tuh> berserakan pulang-pulang sekolah dilempar ke sana sini tasnya, nah, itu sini. ya itu ya, ngerti ya, Nanti jangan pulang-pulang sekolah langsung lempar dari Cuman jalan ke. dari jalan dilempar. Oidong, pan bukan sampai, sampai padamu. Padamu luar biasa mau e ya, ya, ya. dia terus Ma <tuk> ya. Ma dan bersungguh-sungguhlah kamu dalam mengurangi pelajaran, boleh boleh Boleh Boleh, boleh. Boleh boleh Boleh boleh Boleh boleh boleh, boleh? boleh nanti ada <tis> ya, cara yang mana? oke, ini bisa, nanti, saya bangun jam 3 apa di rumahnya apa apanya? Apanya Buat apa supaya. <tuk> eh buat jadwal supaya apa apa Supaya terarah nanti apa Misalnya apa main main Yang ini apa apa apa apa ya jadi pelajarnya sungguh-sungguh jangan pas sekolah aja pelajar mana bisa masuk sama kayak sama kayak ini apa namanya ngaji di sini aja ngaji di rumah enggak mana bisa sampai tujuh kali kiamat saja Ya, maksudnya tujuh kali kiamat itu kan mustahil kan? Ya, mustahil, mustahil ya mustahil makanya nggak bisa. bisa bisa kalau satu kali kiamat kan? Kenapa? Karena nggak pernah pulang di rumahnya. Ah itu. Jadi jangan hanya di sini belajarnya. Itu, ya. Terus, wada amala fi itu waktu ini terus nah, dan kerjakan apa yang ada di dalam rumah maupun di luar luar rumah di luar rumah ya. Jofar ribu Pol buhu Ya. Segala sesuatu yang menyenangkan hatinya. Ayo parin itu asal katanya apa? Paroha kan. Ya sama kayak hati namanya Parhan itu. Ya Parhan. Ya Parhan itu menyenangkan hati. Parhan kan langkah. Ya. Ya. Nah, itu oh. itu eh, namanya. Oh, bapak Bapaknya itu berdoa supaya bukan Yupa, yupa, yupa, ya. Jangan ke Bani ayah. Ayah ya, yang menyenangkan. dari Kalakaian, Mitsih, Mitsih, Mitsih, Mitsih, Mitsih, Mitsih, Mitsih, Mitsih, Mitsih, Ya. Wa ya. alla tukallifa aba ka ayyasarika. Laka shay'un minan min. Miral aja, ya. Wa alla ya. tukallifa janan mabani aba ka ayat in ayahmu. Fan untuk ambli. Ambli dan ya, ambli ya. Laka syai'an sesuatu min asia daripada sesuatu sesuatu. Ya, jangan suka okay. jangan suka merengek-rengek masuk ini. maksudnya, <labs> Nanti maksudnya. Jangan merengek-rengek di luar kemampuan ayahnya disebutkan ayahnya harus berikan dia HP, iPhone, iPad. Harus. Merangkap itu I don't Eh tersinggung Ustaz itu nanti. Enggak Ya, idul tahu bapak, bapak bapaknya pun bangunan disuruh bapaknya beli beri nah, kan ya. cuman, ya. nah, bapak itu yang ya kalau kita yang yang yang Ya, silahkan, so, minta yang... So, so. ya, yang... semampunya yang... yang... yang... yang... yang... permainan yang... Permainan nantik, permainan ya. permainan Tau, Tau, yang... yang... yang... yang... yang... yang... yang... yang... yang... yang... yang... yang... hanya yang... yang... yang... yang... yang... yang... yang... yang... yang... yang... yang... yang... yang... yang... yang... yang... yang... yang... yang... yang... yang... yang... Kalau kita melakukan ini, pasti anak kita juga akan lebih dari itu. Kalau kita macet, ya, anak kita juga biasanya lebih macet. Itu ya, macer. oh macet. Ya, ya, <tuh> ya. Nah, jangan malas malas nanti anak macet. Makanya, sekolah tinggi-tinggi supaya nanti jangan ada lewat anaknya bapak ada di sini. Nah, itu. <tuh> kan kalau sudah begitu, gimana sih ya Jadi, lagi. Ya, yang hadirnya supaya jangan nanti wala tu zi ahadan wa ahwa dan janganlah kamu sakiti saudara laki-laki laki, dan saudara perempuanmu wala tuzi ahadan min nikah wa ahwa Pak Apoah tiga ya, jangan sakiti saudara laki-lakimu dan saudara perempuan, saudari perempuan. Ya kalau ada saudarinya yang kecil jangan suka sakiti ya. Ya apalagi kalau-kalau diolok-olok. Hukum tuh begitu. Pantai. Dikasih adiknya dua ribu, sama dia datang dia diterim lima ratus ini lebih besar kan nah itu itu itu menipu ribu menipu jangan itu nah itu itu yang tersangkut yang yang saya dikasih lima ribu itu sama ibu-ibunya datang, Laila, ditukar kembali. ini yang lebih besar, di Ijamlam, di iijamlam, iijamlam. Ijamlam, iijamlam. Ijamlam, iijamlam. Ijamlam, iijamlam. Ijamlam, iijamlam. Ijamlam, iijamlam. Ijamlam, iijamlam. Ijamlam, iijamlam. Ijamlam, iijamlam. Ijamlam, iijamlam. Ijamlam, Ya, ya, bang, ketiga, ya. Nama, ya. ketiga, terakhir ya. ya. ya, ya. ya, ya. Terus. Apabila kedua orang tua. Ya, apabila kedua orang tua ini <tik> terhadap. Ah, apabila apabila. Arloita, asal katanya, Roh. Rodoyadi, ya, ya. ya. Ah. ya apabila <tuk> orang tua kita Rido, kepada kita ya. maka Mustanya. maka tuhan juga akan ri Ba ishta. Ba ishta oh, dunia wal akhirah, ya ista. maka hidupmu akan bahagia di dunia wal -akhir di dunia dan akhir. Nah, jadi apabila kita rido, apabila orang tua kita ridho kepada siapa kepada kita maka Allah juga akan ridoi kita Ayin. maka jika sudah diridloi maka hidup kita akan bahagia di dunia apa katanya apa katanya Ridho Allah Ridho Allah Ridho Allah Ridho Allah Ridho Allah Ridho Allah Ridho Allah Ridho Allah dan murkanya allah oh, nanti pada murkanya orang nah, orang tua ya hati-hati ya hati-hati jangan sampai nanti orang tua kita mengibulkan kepala kita maka allah juga ikut bener -bener. kepada kita ya itu saja yang dapat saya sampaikan pada sore hari ini semoga kita bisa mengamalkannya terutama saya yang menyampaikan bisa meramalkannya kita semua bisa meramalkan ya. karena itu itu terbunuh untuk yang nyamankan ya wajib kita mengikuti dan wajib juga kita meramal makan tarik tajir fi moto alat terus Baca jihada pinto anak itu sihka dan bersungguh-sungguhlah kamu dalam mengulangi bah pelajaran ya jangan main kan boleh main gini boleh boleh main gini itu boleh saya kalahkan boleh catatan apa kak boleh catatan apa boleh boleh. Boleh jajan apa? Boleh Boleh. Boleh, boleh. Boleh baru. saya bangun jam 3. Jam di rumahnya, apanya apanya di tempel? Buat jadwal supaya. <tuk> eh buat jadwal supaya apa? Supaya terarah nanti pekerjaannya. Misalnya saya main main main yang ini, belajar yang Nah, jadi pelarang. Ya, jadi pelajarnya sungguh-sungguh. Jangan pas sekolah aja pelajar. Mana bisa? Masuk itu? Sama kayak, sama kayak ini apa namanya ngaji di sini aja ngaji di rumah enggak? Mana bisa sampai tujuh kali kiamat Maksudnya tujuh kali kiamat itu kan mustahil kan? Iya. Ya, kan? karena pernah pulang di rumahnya. Nah, itu. Jadi jangan Tidur. hanya di sini gitu, Tidur. Ya. Tidur. Terus fi Apa nah. dan kerjakan Apa yang ada di dalam rumah maupun di luar? luar rumah, di luar rumah ya. Kullasi Ya. Segala sesuatu yang menyenangkan hatinya itu. Artinya. itu parin asal katanya apa? Candu. Paroha kan. Ya, sama kayak arti namanya Parhan itu. Ya, Parhan. Ya Parhan itu menyenangkan hati. Menyenangkan. ]catat. Ya, nah itu panahan menjengkelkan. Jadi hati eh, Pati, namanya. Uh, bapak, bapaknya itu berdoa supaya. bukan bukan ini kan? kan setia ya? Jupari dulu ya, yang menyenangkan, hatinya Wah, kan, ala tukang lipa bebani, ayah, Ayahmu ayahmu an, Aish, balikah, an. Min, si. Min, si. Min ya.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 Laka syai'an sesuatu min min asia daripada sesungguh sesuatu. Ya, jangan jangan suka merenggereng masuk ini. nanti maksudnya T. Jangan merenggereng di luar kemampuan ayahnya disebutkan ayahnya harus berikan saya HP, iphone pon, ya blast. Selesai. Saya HP Oh, hei tersinggung kita nanti ya jangan tahu bapaknya pembangunan disuruh bapaknya biri, biri kinda. right, itu yang aja, yang semampai kita lagi, yang Yang jadi main bola? Ya, silahkan so minta yang ya, yang semampunya. minta yang yang permainan yang sampai nah, ke ya? Permainan golek, ini yang, yang, nah, yang kamu, apa? Kan nah, kalau nah, oh, nyakinkan, nah, jangan salahkan nanti anaknya minta yang lebih daripada itu, ya. karena mengukur karma itu katanya selalu terjadi. kalau kita melakukan ini pasti anak kita juga akan lebih dari itu. kalau kita macet ya anak kita juga biasanya lebih macet, itu ya. Macer. oh macet. ya, nah, <tuh> jangan <ini>. malas-malas <tuh> <berjalan>, nanti <tuh> anak kita ya. macet. Kan. <tuh> makanya sekolah tinggi-tinggi. Supaya nanti jangan tanda lewat tangannya, oh, oh. Bapak ada di sini Kan, kalau sudah, aku jatuh mimbar nih, Kak Ya, yang hajin ya supaya ya, jangan menjadi. Bala tuzi ahadam minin ibuah nikah wa amwal. Dan janganlah kamu sajini saudara laciran dan saudara. Wala <tartuffè> <dal insanlar tartuffè> yeah, ya, tuzi ahadam minin ibuah nikah wa amwal. Wakwa oh, ya. Jangan sakiti saudara laki-lakimu dan saudara perempuan, saudari, saudari Ya, yeah, kalau ada saudarinya yang kecil, jangan suka, uh, oh, gitu, ya. Nah, di buntur, ya, kalau Dikasihnya adiknya dua ditukerin sama dia, dia, 500, itu lebih besar kan? Nah itu, itu menipu Menipu adiknya Nah itu, itu adiknya yang Saya dikasih lima ribu, sama Ibunya datang Laila, ditungguin Ini yang lebih besar kan? Di celang, di celang, di celang, nah. gitu, mis... ya. Betul apa itu dulu kan? ya. Itu, kalau sekitar, sekarang enggak kan. boleh orang tua nah, ya, ya Pak, ketiga, ayo. Nah, ketiga terakhir ya, ya. terus Paiza ya. apabila kedua orang tua ya apabila kedua orang tua terhadap Walidayka <tus> ya apabila orang tua kita kepada kita maka maka tuhan juga akan itu Ma'ish ma'ish ta ma'ish ta sa'idan di dunia wal akhirah Ya ma'ish ta sa'idan maka hidupmu akan bahagia di dunia wal akhirah di dunia dan akhirat Nah jadi apabila kita apabila orang tua kita nito kepada siapa kepada kita nah Allah juga akan ridhoi kita. Amin. Jika sudah diridhoi, maka hidup kita akan bahagia di dunia dan Apa katanya? Makan. Apa katanya? Ridho, kok? Nah, itu. Ridha dan bahagia. Diraih, bukan minta, kok. Ya. Sampai, sampai ridonya Allah tergantung kepada ridho, ridho ke orang, orang, orang. orang dan ridho. murkanya Allah tergantung pada murkanya orang nah, orang tua ya hati-hati ya hati-hati ya. hati. jangan sampai nanti orang tua kita mengikut kepala kita maka hidung Allah juga ikut kepada kita ya itu saja yang dapat saya sampaikan. Pada sore hari ini semoga kita bisa mengamalkannya terutama saya yang menyampaikan bisa mengamalkannya kita semua bisa mengamalkan hidup <tik> ya. karena itu itu beruntung ya ya amalkan ya wajib kita menuntut dan wajib surah kita mengamal kepada pihak pesantren dan wallahul muafiq segala insyaallah asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh